Ela, kamu mau minum? Lu ga nyampe ga? <gifat> Gimana dong? Aku bantu, boleh ya? Gak apa-apa ya? Gak apa <tuk> Sorry ya, maaf ya Ela. Kegedean ga? Iya iya Kamu merasa iya, kayak ngangkat <tuk> barang-barang? Gak <gifat> gitu, Kak. Ini uh, gedeannya sama kali sama tangannya. Kita cheers, cheers. Cheers untuk kesehatan kita di masa depan. Cheers. Yes. Hmm. Oke deh Ela, kamu sebelumnya aku boleh nanya nggak? Aku mau nanya agak personal, terserah kamu mau dijawab atau enggak ya Ela. Kamu olahraga suka apa? Enggak pernah olahraga sih tidur mulu di rumah. Hmm, ya. ya. Kalau berenang pernah? Pernah. Kalau Kalau <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Kadang, kadang sebenarnya lebih parah kamu lagi daripada aku bercanda. <tuh> <tuh>